Pertama kita buka setelan atau pengaturan handphone. Klik wi Klik panah samping. Hidupkan IP statis. Kita cek apakah alamat IP sudah benar. Kita cek semua. Kita ubah dantus 1 menjadi 8. Thank you, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.